Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya akan membahas terkait Ontaipur ya di mana saat ini tontaipur ya kostrat ya, satuan so elit kostrat, menang ya berhasil tangkap kelompok Egyanus Koko ya, yang paling dicari kawan. Nah, coba saya perlihatkan di hadapan saudaraku, saya bacakan dulu dan kita bahas sedikit siapa Tontai Pur. Nah, sebelum membahas siapa Tontai Pur, terlebih dahulu kita eh, keberhasilannya dulu ya. Ini saya ambil dari media online, pewarta online kawan. Tontai Pur Kostra tangkap kelompok Egyanus Kogea. Peloton Intai Tempur atau Taipun Taipur dikabarkan berhasil membekuk kombatan kelompok Egyanus Kogoya Demikian pesan yang beredar di kalangan TNI Angkatan Darat 11 Maret 2023. Selamat buat Tontai Taipur Kostrat berhasil menangkap hidup-hidup kelompok Aegianus Kogoya. Begitu bunyi pesan yang beredar. Kelompok Aegianus Kogoya dikenal beringas dan kejam. Sekarang tengah menyandra pilot Susi Air, pilih Mark Martin. Kelompok Egyanus pula yang membantai anak kepala suku yang tidak mau memberikan makanan pada kelompoknya. Tontaipur adalah formasi satuan elit khusus TNI Angkatan Darat dalam tingkat peloton untuk melakukan operasi pengantian khusus. Anggotanya direkrut dari komando, komando Cadangan Estrategis Angkatan Darat. Kostrat Elit TNI Angkatan Darat Tontepur adalah bagian dari batalion intelijen Kostrat dan anggotanya melapor langsung kepada Pang Kostrat. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2001 oleh Pang Kostrat saat itu Jenderal TNI Riemijar Yakudu. Unit tersebut telah dikerahkan dalam beberapa konflik di Nusantara, mulai dari konflik separatis di Aceh dan Papua. Kostrat tercatat menorehkan prestasi luar biasa dalam penanganan konflik di Papua. Pada September 2020, anggota kelompok kriminal sipil bersenjata atau KKSB Denius Tebuni, De dari kelompok Rambolok Bere pimpinan Egianus Kogoya menyerahkan diri kepada Satgas Batalion Infantry Raider 323 Kostrat. Ya, ini Batalion Infantry Raider ya, 323 Kostrat. Mereka berikrar keluar dari KKSB di Kampung Buh, Mbuah Tengah, Distrik Mbuah, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu 26 September 2020. Demikian disampaikan Komandan Satgas Pantas Mobilioni Raider 323 BP Kostrat Mayor Infantri Afriandi Bayulaksono. Dalam rilis tertulisnya di Distrik Mabua, Kabupaten Duga Papua, Kamis 1 Oktober 2020, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 telah dilakukan penyerahan diri anggota kelompok KKB, KKSb, atau kriminal sipil bersenjata, yaitu Tenius Tubuni dari kelompok Rambolo Bere, pimpinan Egianus Kogoya kepada Satgas Pantas. Nah itu terkait masalah ini kawannya Tontai Kostrat nah kita bahas sedikit ini satuan elit ini ya kita bahas sedikit ini satuan elit. 2001 jadi 2001 dibentuk Tontai Pur pertama ya Tontai Pur pertama jadi angkatan saya yang masuk itu oh 2001 belum masuk, iya ada elit pahir ya pahir waktu itu ya, nah itu 2001, kalau saya tidak masuk Kentai Pur tapi ikut di uh, radar saya 2000, 2003, nah sekilas ini satuan elit ini, ya Kalau Pur memang di zamannya para mijat prajurit TNI. Satuan khusus yang pertama kali menggunakan GPS di negeri ini ya Tentaypur itu, dan yang pertama kali memegang senjata sniper 12,7 ya 12,7 itu Tentaypur. Jadi orang-orang Tentaypur ini dilatih ya dilatih di luar batas kewajaran manusia, ya biasalah ya banyaklah kegiatan di situ dan ini personil personilnya jarang dipublikasi, ya sangat langkah ya dipublikasi jumlahnya sedikit tapi kalau berangkat tugas hati tidak ada yang tahu jadi satu yang kecil dan dikostrat ini kalau mau berangkat tugas tidak ada yang tahu nah, nanti setelah tiba-tiba berhasil luar ketahuan jarang dipublikasi kecuali uh, kecuali di hari-hari tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi memang ya kegiatannya sangat tertutup Saya pernah ke markasnya juga di Cilodong ya. Tempat latihannya ya lumayan juga ya di Jawa Barat ini. Mulai dari Sanggabuana sampai ke Perubahan Ratu. Nah pelatihnya itu diambil dari satuan-satuan atau pasukan-pasukan khusus tiga matra ya pelatihnya itu awalnya itu dari kopassus dari marinir dari paskas nah diambil dari sekarang pasgat ya diambil dari pelatih-pelatih terbaiknya ya kayak dari gultor dia pelatih-pelatihnya kopassus pelatih-pelatihnya pasukan katak demrafo karena memang waktu itu pembentukan ploton yang saya tahu adalah peloton yang termahal di zamannya premija pembentukannya. Karena satu orang harus bisa menguasai lebih dari satu senjata organik, kemudian ditambahkan harus menguasai senjata-senjata tradisional, ya seperti sumpit, panah. Badan banyak yang lain. Nah ini ini satuan elit dan ada beberapa penugasan yang memang tidak dipublikasi juga ya. Saya lihat di, di saya cari-cari di internet di Google kok banyak prestasi-prestasi Pur -prestasi tidak dipublikasi ke uh, keluar. Karena kami saya sering-sering ke Google itu, oh tugas tentaypur di sini nggak muncul. Jadi artinya Ya inilah yang disebut peloton pengintai tempur ya. Tugas-tugas khusus. Jadi beritanya tidak ada di Google tuh. Karena saya tahu betul ini peloton ini sudah terlalu banyak tugas-tugas negara yang dia selesaikan. Tapi tidak terpublikasi. Karena maksudnya kepada uh, pencegahan ya, dan sebagainya nah Yang sempat viral ya diberapa ya, Tapi banyak yang tidak dipiralkan Karena memang tugas-tugasnya sangat-sangat rahasia Nah itulah Tontai Pur kawan yang ada di Kostrad Mantap Tontai Sip Baikin videonya kawan